Angela Gilsha benar-benar cemburu lihat misteri Giorgino Abraham dan Iris Abela anugerah cinta. Bermain peran dengan kekasih sendiri memang gitu menyenangkan pagi setiap pasangan selebriti Indonesia, tapi tidak dengan yang dirasakan oleh Angela Gilsha, tidak heran. Dalam sinetron terbarunya yang berjudul Anugerah Cinta, ia memang bermain dengan sang kekasih Giorgino Abraham, akan tetapi dalam sinetron Anugerah Cinta, Angela Gilsha harus rela melihat sang kekasih dipasangkan dengan wanita lain Irish Bella beberapa waktu yang lalu. Pemeran kita dalam sinetron Anugerah Cinta mengungkapkan kecemburuannya melihat Giorgino Abraham dan Ireshabella beradu akting. Akan tetapi, kecemburuan yang dirasakan Angela Gillescia hanya saat melihat Giorgino dan Ireshabella beradu akting saja jika akting telah selesai dilakukan. Wanita 22 tahun ini mengaku perasaan cemburunya hilang begitu saja, hal tersebut juga dibenarkan oleh sang kekasih Giorgino Abraham. Pemeran arka ini menyatakan jika wanita yang telah menjalin hubungan asmara dengannya selama satu tahun tersebut sempat merasa cemburu ketika dirinya dan Irish Bella telah mendapatkan kemistri yang begitu kuat. Menghadapi kecemburuan Angela Gilsha, Giorgio Gino Abraham pun tetap berusaha meredakan kecemburuan tersebut. Dengan sabar Gino terus menjelaskan jika ia dan Irish Bella merupakan teman saja. Awal-awal iya, tapi cemburunya bukan cemburu marah. Dia bilang, "Kok dapat banget ya ke misterinya. Jangan-jangan nanti kamu lama-lama jadi suka. Aku jelasin aja, enggak lah ngapain ditakutin gitu." Orang iris temen aku kok, iris juga sudah punya pacar," kata Begino menjelaskan. Selain itu, Giorgino juga menjelaskan kepada Angela Gilsha jika iris Bella merupakan orang yang begitu profesional. Jadi, tidak akan terjadi hal yang ditakutin sang kekasih. Begino memang begitu mengenal sosok Iris Bella. Bagaimana tidak, ia telah bekerja sama dengan Iris Bella selama lima tahun. Menurut Gino Irish juga tahu batasan, batasan sebagai seorang lawan main, karena itu, selama ini keduanya masih tetap bertahan menjadi sebatas teman. Walaupun seringkali menjadi kekasih dalam sebuah sinetron yang mereka bintangi, keduanya belum pernah terlibat dengan yang namanya cinta lokasi, CIE. Irish Bella mesra banget loh dengan pemain anak jalanan ini. Bintang sinetron satu ini memang memiliki paras yang begitu cantik hingga siapapun jadi terpesona. Selain cantik si bintang sinetron jawara Irish Bella memiliki talenta dalam akting. Hal ini tak mengherankan kala Irish Bella kembali dipercaya memerankan perannya dalam sinetron RCTI. Usai di bulan Ramadan berakting dengan Ben Kasyafani dalam sinetron Jawara, kini Iris Abela telah siap kembali dalam sinetroin terbaru di RCTI, dalam sinetron terbaru. Ini Iris Abela kembali mengambil bagian sebagai pemeran utama wanita, sinetron terbaru Iris Abela ini bertajuk Anugerah Cinta. Tak sendiri Irish Bella akan beradu akting dengan bintang sinetron Anak Jalanan satu ini. Ia adalah pemeran Gino dalam Anak Jalanan. Giorgino Abraham. Dalam sinetron ini Irish Bella dan Giorgino siap beradegan romantis nan mesra. Dalam sinetron Anugrah Cinta Irish Bella akan berperan sebagai Naura dan Giorgino Abraham akan berperan sebagai Arka. Naura akan memerankan perannya sebagai pembantu di rumah besar Arka yang merupakan keluarga kaya. Seperti biasa kisah cinta ini merupakan kisah cinta berbeda kasta. Cinta beda kasta ini pun menjadi benang merah dari kisah dan konflik di dalamnya. Belum diketahui pasti tayangnya. Kisah cinta beda kasta tersebut pun telah menggoda banyak penggemar dari tayangan teasernya di layar kaca. Sinetron yang digarap oleh sinemar tersebut telah menggoda banyak penggemar yang penasaran. Kemesraan dari Irish Abela dan Giorgino Abraham ini pun telah banyak menggoda pemirsanya. Kemesraan dari keduanya kini telah menjadi viral dan banyak diperbincangkan oleh penggemar. Kisah Arka dan Naura ini bermula karena benih-benih asmara muncul di hati. Namun disayangkan kisah keduanya ini harus terhalang oleh status sosial yang membuat kisah cintanya tak berjalan dengan mulus. Apalagi Arka telah memiliki calon istri yakni Kintana. Cintana yang mengetahui kedekatan dari Arka dan Naura pun berusaha keras memisahkan keduanya. Lewat akun Instagram Giorgino Abraham, terlihat anugerah Cinta nampaknya akan segera diluncurkan. Anugerah Cinta merupakan sinetron pertama yang mempertemukan Iris Abella dengan dengan Begiorgino Abraham. Mengintip romantisnya Giorgino Abraham dan Irishabella saat beradegan bulan madu di sinetron Anugerah Cinta. Giorgino Abraham bulan madu dengan Irishabella di Anugerah Cinta. Serial Anugerah Cinta tampaknya telah menjadi sinetron yang memiliki fans tersendiri. Sinetron Anugerah Cinta ternyata membuat penasaran para penggemar yang selalu menantikan tiap episodenya. Kali ini Anugrah Cinta kembali membuat baper para penggemar, lewat tayangan video yang disebarkan di akun official Anugrah Cinta. Dalam video tersebut terlihat beberapa adegan mesra dari Arka dan Naura yang sedang menikmati pantai, namun tak terkecuali ada Reva yang terlihat cemburu melihat kemesraan dari Arka dan Naura. Adegan romantis Arka yang diperankan oleh Giorg Gino, Abraham dan Naura yang diperankan oleh Iris Abela sendiri menjadi adegan yang difavoritkan oleh penggemarnya. Namun sangat disayangkan kisah cinta Arka dan Naura sangat sulit dan tak semulus yang dibayangkan. Banyak konflik yang harus dihadapi oleh pasangan ini. Impian Arka dan Naura untuk menikah pun belum bisa terwujud sampai saat ini. Banyak pihak yang menentang hubungan Arka dan Naura untuk menikah, mulai dari Kinta yang tak ingin Arka dimiliki orang lain. Mama Arka dan adik Arka Tiara serta keluarga Kinta tak setuju, hanya ayah Arka saja yang mendukung hubungan Asmara dari Arka dan Naura. Tapi kedua tokoh utama ini pun suatu hari nanti akan berbahagia karena bisa menyatukan cinta mereka lewat pernikahan Tang akan digelar. Bahkan akan ditayangkan bulan madu dari Arka dan Naura jika keduanya telah menikah. Hal ini pun terlihat dari unggahan akun fans base dari Anugrah Cinta yang tampak sudah tak sabar untuk melihat keduanya menikah dan berbahagia ditambah lagi Giorgino Abraham dan Irishabella dinilai begitu serasi menjadi pasangan kekasih. Tampak Giorgino Abraham yang perankan arka sedang bersama dengan Irishabella yang berperan sebagai Naura tampak sedang menikmati keindangan alam dan menghabiskan waktu dengan romantis di pinggir pantai. Meski adegan Giorgino Abraham dan Irish Abela tersebut belum tentu benar jadi adegan bulan madu dari keduanya, namun netter sudah cukup dibuat baper dan iri. Bahkan sambutan antusias terus berdatangan dari penggemar setia Giorgino Abraham dan Irish Bella. Iris Bella kenang pertama kali bertemu Giorgio Gino Abraham sebelum reuni kembali di sinetron Anugerah Cinta, beradu akting dengan Be Giorbe Gino Abraham dalam sinetron Anugerah Cinta. Bagi aktris cantik Iris Bella ternyata bukanlah yang pertama kalinya, namun merupakan yang ketiga kalinya. Bella pun mengenang bagaimana pertama kalinya bertemu dengan Giorgino. Giorgino Abraham dan Irish Bella pernah juga bermain dalam da sinetron Karunia yang tayang pada tahun 2012 lalu. Setelah itu, keduanya dipertemukan lagi dalam sinetron Raja Wali yang tayang pada tahun 2015 lalu dan di tahun 2016 ini. Keduanya kembali bermain bersama dalam sinetron Anugerah Cinta yang telah sukses meraup rating yang sangat tinggi pada perdana tayang beberapa waktu yang lalu. Dan Irish Bella mengaku begitu terbantu membangun chemistry dengan Begiorgino karena pernah bekerja sama dalam sinetron sebelumnya. Iris Bella mengaku awal-awal bekerja sama dengan Gino harus ekstra sabar lantaran Gino pertama kali bermain sinetron bisa dikatakan masih baru. Jadi, awal mulanya begino belum terlalu jago dalam berakting dan masih banyak lagi. Iris Bella mengaku setiap kali melakukan syuting bersamanya, ia harus bersabar menunggu Gino untuk menghafalkan skrip. Tentu saja awal syuting bareng juga Begino masih banyak kesalahan dalam mengucapkan dialog. Jadi Bella memang harus gitu sabar menghadapi Gino. Akan tetapi, lama-kelamaan Gino semakin terbiasa dan akhirnya bisa lancar. Hal tersebut dapat dilihat dalam aktinya di sinetron Anugerah Cinta dan juga Anak Jalanan. Selain tampak. Sekarang Gino bahkan menjadi pesinetron muda yang sedang naik daun. Aktinya bersama Irish Abela pun kerap mendapatkan pujian dari netizen. Banyak yang mengatakan jika keduanya begitu serasi dan cocok, misteri yang terbangun juga begitu baik. Tidak heran membuat sinetron yang mereka bintangi sukses menduduki posisi pertama dan mengalahkan anak jalanan. Pada awal tayang, sinetron Irish Bella ini juga mendapatkan respon yang positif. Banyak netizen yang suka dengan akting kedua pemain utamanya ini.